Assalamualaikum, welcome back to my channel Hai teman-teman, saya Bidan Gagal yang ingin share ilmu tentang part set Dan fungsinya, kamu nanya, kamu bertanya-tanya Perjuangan seorang ibu melahirkan itu sangat sulit Semoga pahala dan kebahagiaan berikan kepada beliau satu bag instrumen bag instrumen berfungsi sebagai wadah untuk membawa alat steril yang dibutuhkan saat persalinan yang kedua setengah kocer berfungsi sebagai alat untuk memecahkan ketuban saat persalinan saat kepala bayi sudah turun tetapi ketuban belum pecah Cara menggunakannya, masukkan setengah kocer di sela-sela dua jari, ibu jari dan dari eh, dari telunjuk dan jari tengah. Jadi, setengah kocernya diputar sampai mata setengah kocer, itu menghadap ke arah ketuban. Yang ketiga, gunting epsiotomi untuk mm, membuka jalan lahir tempat arteri claim atau claim arteri hmm. bengkok untuk mengambil alat seperti benang kasa dan untuk menjepit tali besar bayi dan yang satunya lagi yang ini yang menarik nal ini itu namanya pinset cirugis kegunaannya untuk menarik benang dan nal ini yang seperti ini pinset serigisnya digunakan untuk menarik benang. pinset anatomis kegunaannya untuk menyepit kasa. Ada di liga kateter dan satu lagi arteri bayi yang warna biru ini. Terus arteri yang satu lagi diklim ini jarak antara arteri yang satu dan arteri dua itu tiga senti dan Persatu 1 sentinya dipotong itu tengah, seperti ini. Jangan pakai handphone ya. Semoga bermanfaat.